daerah Ah, mau, mau ke Permata, Pak. mana? Gimana? gimana? Mau ke Permata. Di oh. daerah apa? Masih daerah apa nih? Eh, Kecamatan Permata. Oh, masih Kecamatan Permata, Jalan Ini banjir di Jalan Kaka, daerah Permata, Kecamatan Permata. Tapi. Kecamatan Permata, belum Buntul. Sebelum Buntul Takengon buntul bener bener, bener, meriah. Buntul bener meriah kalau kita lihat airnya ini semakin semakin deras terus tak bisa dilewati tak bisa dilewati kendaraan hmm. ini semakin parah Kampung Darus Kampung, Darus. Hah? Kampung Darus Kampung Daerah lokasi kejadian di Kampung-Kampung Darus, Kampung Darus. Nah, Jalan KKA jalan Takengon ini kalau kita lihat keadaan uh, semakin semakin airnya semakin besar dan jalan sepertinya mau hampir longsor Jadi kalau untuk menunggu ini sepertinya rasanya kayak seperti tidak mungkin. Jadi harus balik melewati Biret. Jadi kepada rekan-rekan yang mau mengarah ke Takengon, arah putar haluan, jalannya semakin parah. Kondisi itu menjelang longsor jalan-jalannya. Hmm. Jadi, kendaraan udah yang berputar arah. Hmm. Ini kejadian baru saja diperhitungkan, baru sekitar lima menit yang lalu.